sinban belakang teh kemarin-kemarin nah, hujan terus kan Darangnya kempesin. Kempesin. aku Kempesin ban depan aku? Kesempi, kesempi, kesempi, kesempi, minta tolong. Aku dua kali. Jatuh guys Oke, Oke lanjut lagi guys ah usah licin ampun licin batu sampai depan aja uh. Lanjut Saya ini mah ban belakangnya lari ke jalur kanan lagi, sampai enakan ban belakangnya nih. Dia gini nyerong tuh, dua 3 Udah, nih. Eh, Tuh, Tuh, Edan jalurnya, Cuk. udah terlanjur susah, licin naiknya. Bentar berdua. Mereka berdua. Kan? Nyangkut atau gimana? Ini standarnya gimana ya? Bentarnya gimana cu Ah Nyangkut Ayo. Ah bisa tapi aku jatuh uh. licin anjir mau ini enggak ada akar pohon lagi akhirnya bisa coba taro bisa ngga bisa ngga Bentar-bentar, standarnya gimana? Ya? Uh, main capek juga. Uh, jalurnya cuk dua tiga satu dua tiga uh uh satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga Dua, dua, Bentar. Bentar. Bentar. Uh. Satu Dua, tiga tarik nafas bentar ah. tarik nafas bentar huh. ini mau standar gimana ya bapak ah. Kau pulang yuk. ya, apa -apa, ya. <laughs> Lepas, aja, kan. Mana? Satu. Ntar. Satu, dua, tiga. Sampai enakkan ban depan? -depan susah naik gunungnya. Loh. tuh, wah, Kalau MR bisa gitu nggak mas angkatnya? Bisa tapi kan berat. Bentar mas, bentar mas, pelan-pelan mas, aku loh. Bentar, bentar. Dua, hey, <hansi> 2... Aduh. Ada. Apa itu? <tuh> ntar Tarik nafas Tarik nafas bentar. Ya. Yakin aku, yakin aku Nanti ber berhenti di atas aku ngelapas mic. Enak. Ada termiknya ke bawah-ke bawah terus, yuk hmm. panik, kan? Panik lah, masa enggak? Oh. Cok, lebih tinggi ini, cok, benar Oi. berat dosa nih motor kebanyakan gonceng ini micet anda sering order micet ya harus diangkat nanti huh. ha? minum di atas kalian Hah, wes eh yo, <laughs> sorry, harus <laughs> mundur mas, wes dua, mas, satu, dua tiga, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, satu, dua tiga, wes, bisa eh belakang belakang dalam Aduh Weh Cok kena kenal pot aja Pak aku kena kenal pot Cok 1 2 3 Hah? yang belakang Kalau diangkat napa Iya Tadi yang nyuruh angkat belakang siapa? Aku Berarti yang salah? Aku Satu, dua, tiga ah, Akhirnya Nyampe juga di atas nih huh. Wah Ah. Nafas mau habis cow, <laughs> aduh, ah istirahat bentar, gitu ah, di ya. jadinya kita terbalik aja ke jalur yang satunya, soalnya ini terlalu jalurnya terlalu hard, <laughs> udah gitu malam lagi susah, ah. soalnya ini, ini belum nyampe setengah yo, aduh belum ada jauh, belum ada setengah yo masih jauh aja belum ada ini semakin ke atas semakin jelek makin jelek jalurnya saya ini jadi kita terbalik ke jalur yang satunya yang penting udah nyobain ya udah udah keringat udah, udah kotor oke okay. udah menyerah udah itu yang satu Lanjut Nah, udah gitu udah, udah habis udah botak gitu Sedangkan ini yang ban Udah ban Udah ganti dan lep aja masih Setengah mati coba Apalagi yang ban dual purpose yang udah lumayan botak Kalau di depan sana, tuh ini lumpur di ban pada lepas semua. imal licin sih kita yang jalan juga susah